Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban di halaman 65, 66, 67, 68, 69, 71, dan 72 Pada tema 3, kelas 5 Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 65 kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman lain tentang alasan mereka. Tuliskan semuanya dalam kotak-kotak di bawah ini. Menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat, istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Nah untuk yang kotak kedua ini kita akan isi Menurut pendapatku, semua orang dapat berinteraksi dengan baik tanpa melihat agama, suku, adat, Istiadat dan pekerjaannya berikutnya di kotak yang ketiga, yang sebelah kiri kita isi, menurut pendapatku, perbedaan agama suku. Adat istiadat dan pekerjaan bukanlah suatu halangan untuk hidup berdampingan Dalam suatu lingkungan Berikutnya kotak keempat yang ada di sebelah kanan ini Menurut pendapatku Manusia adalah Makhluk sosial Yang tidak bisa Hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 66. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? jelaskan baik mari kita jelaskan pada gambar di halaman 6566 terdapat dua jenis ilustrasi yang pertama yaitu adat istiadat atau budaya daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia jenis gambar kedua yaitu peta Indonesia peta Indonesia tergambar dalam Gugusan pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, hubungan semua gambar yang ada dengan gambar. Peta Indonesia adalah bahwa adat, istiadat, atau budaya daerah menjadi cakupan dari keanekaragaman Indonesia. bangsa Indonesia yang tinggal pada wilayah seperti gambar peta Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan budaya daerah yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri dari ribuan pulau dan juga memiliki keanekaragaman yang tumbuh di sana, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia wajib melestarikan. Saling menjaga Saling menghargai Dan menghormati Mohon maaf Perbedaan untuk Kelangsungan pembangunan negara Berikutnya kita akan jawab di halaman 67 Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa memberikan makna kepada semua keragaman di Indonesia harus bersatu meskipun kita semua berbeda Latar belakang, Bineka Tunggal Ika memberikan pengertian, menjadikan semua keragaman sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa. Pertanyaan kedua, Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Ikut gotong royong. Bersama di sekolah. Kegiatan ini akan mempererat hubungan setiap. Keragaman di sekolah. Berikutnya kita akan jawab di halaman 67 juga. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di kelas. Gambar kiri, kegiatan anak bermain musik daerah atau memperkenalkan budayanya. Gambar kanan, kegiatan anak yang sedang menari tarian daerah. Saya pernah melihat orang menari di acara 17 Agustus dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Semua orang berteriak dan bertepuk tangan pada orang yang menari Berikutnya kita akan jawab di halaman 68 Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial Buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana Judul laporan Upaya membangun Kembali kebiasaan gotong royong Di desa Sido Mulyo Tujuan laporan, untuk membangun kembali kebiasaan gotong royong di masyarakat. Tempat pengamatan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah untuk desa ini nama desanya silahkan kalian ganti dengan nama desa kamu sendiri ya. Tinggal tanggal pengamatan 12 Juli 2022 ya kamu terus 2022 saja atau disesuaikan dengan tanggal yang saat ini. Hasil pengamatan warga desa Sidomulyo. Masih terlihat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, desa, terutama para bapak-bapak, membersihkan semak-semak, dan saluran air, sedangkan para ibu-ibu juga turut berpartisipasi dengan menyapu sampah. Yang berserakan di area sekitar desa berikutnya, kesimpulan melalui kegiatan membangun kembali kebiasaan gotong royong di Desa Sidomulyo bukan hanya meningkatkan kebersihan area desa, namun dapat juga membangkitkan kembali keakraban antar warga desa. Berikutnya kita akan jawab di halaman 69. Amatilah dua buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan Judul iklan satu. Mie Korean Space Chicken Kata kunci iklan yang pertama adalah jinja pedas Yang kedua gurihnya mantul Yang ketiga cobain sendiri Berikutnya, judul iklan kedua. Judul iklan kedua, Nescafe Neo Coffee Mocaccino Kata kunci iklan, yang pertama adalah, Cobain kui, gue bosan yang lama. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 71. Buatlah ulasan sederhana tentang percobaan membuat infused water. Infused water. Secara umum, cara membuat infused water sebagai minuman detox adalah campur potongan buah, contohnya stroberi, irisan jeruk lemon, daun mint, ke dalam bot sebotol besar air. Setelah itu, minum airnya. Infused water bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 5 sampai 6 jam dan beberapa buah bisa diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Infused water tahan sekitar 3 hingga 5 hari. Berikutnya kita akan jawab di halaman 72 Ayo renungkan. Apakah menurutmu hal-hal yang kamu pelajari hari ini sangat berguna bagi kehidupanmu? Jelaskan hal-hal apa saja yang menurutmu berguna untuk kehidupanmu. Hal yang saya pelajari hari ini sangat berguna bagi kehidupan karena dapat menambah ilmu mendapat kebiasaan yang benar, berguna untuk masa depan, berguna untuk semua orang. Hal-hal yang berguna untuk kehidupan yaitu sikap sopan santun, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan baik. 72. Kegiatan bersama orang tua Carilah gambar dari majalah dan koran yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Identifikasikan jenis-jenis interaksi yang terjadi. Sebutkan siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial antara lain. 1. Kegiatan jual beli yang terjadi di pasar tradisional 2. Belajar kelompok 3. Kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal Dan itulah yang kita bahas pada video kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh